kali ini adalah tentang kerajinan dari bahan kayu, bambu dan rotan apakah sudah siap untuk belajar? yuk sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu agar mendapat berkah dan ilmu yang bermanfaat oke kompetensi dasar yang dicapai yang pertama memahami pengetahuan tentang jenis sifat, karakter dan teknik pengolahan bahan kayu bambu dan rotan yang kedua memilih jenis bahan dan teknik pengolahan kayu bambu dan rotan yang ada di daerah setempat nah sudah fokuskah? kah? Hmm, mari fokus, lihat lagi pada video prinsip kerajinan kayu bambu dan rotan itu ada tiga yang pertama itu sebenarnya sebagai penghias Nah ada di posisi yang ketiga ya Yang kedua benda pakai Yang ketiga kebutuhan ritual dan kebutuhan simbolik Ya selanjutnya ada aneka produk kerajinan kayu, bambu dan rotan Produk kayu Kayu ini biasanya tekniknya dengan cara diukir Ya banyak sekali kan hasil ukir kayu-kayu yang tersebar di Indonesia dan kayunya itu ada kayu jati, mahoni, waru, sawo, dan angka. nah kemudian kalau kerajinan bambu produknya atau aneka produk kerajinan bambu ini lewat teknik anyam atau tempel atau sambung banyak ya sekarang dijual dalam properti rumah tangga juga banyak yang dari bambu nah kemudian rotan kalau rotan ini penghasil terbanyak adalah di Kalimantan nah rotan pun sama ya menggunakan teknik anyam teknik pembuatan produk kerajinan kayu, bambu dan rotan yang pertama ukir mengikis bagian kayu membentuk suatu permukaan kayu menjadi indah dan bermakna yang kedua ada bubut bubut ini memotong atau memahat dengan alat bantu agar membentuk benda secara simetris, bulat dan rapi contohnya maaf itu ada salah ketik ya pas bunga dari kayu atau asbak dan yang ketiga anyaman atau anyam anyam ini mengikat, menumpuk tumpang tindih kemudian ataupun menyilang yang terakhir ada potong sambung, pembuatan benda-benda konstruksi seperti meja, kursi, dan lemari.